Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasa'atfiruhu وَنْعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَمْكُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهِ فَلَا مُذِلَّ لَهِ وَمَنْ يُبْلِلْ فَلَهَادِيَ لَهِ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاطه ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقو الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا لكم الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصبك الحديث كلام الله تعالى وخير الهديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعد الله وإياكم من النار ما المسلمين والمسلمات إخواني wa taala alhamdulillah marilah kembali kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah azza wa jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai curahan nikmat dan kaisayannya sehingga kembali pada malam hari ini, kita dipertemukan di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana majelis ilmu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membuka pertemuan perdana, membahas, mengkaji kitab. Karya Shaykhuna Al-Shaykh Abdul Razak Bin Nabi Musim Al-Badar Hafizahum Allah Ta'ala Yang berjudul Al-Tuhaf Bil-Manshuri An-Salah Tuhaf bil manshuri an salah tuhaf hadiah dari Yang bersumber asalnya dari kalangan salaf. Ini secara bahasa dari judul kitab yang kita ambil judul pembahasan berupa petuah pejangan, wasiat ulama terdahulu, yakni ulama salaf. Kitab yang ringkas ini 60. Tiga halaman kurang lebih memuat perkataan-perkataan yang warid dan ada asarnya dari ucapan ulama' terdahulu. Sejak dari zaman para sahabat, R.A.W. ta'ala anhum hingga zaman para ulama' setelahnya. Dan kita sebagai orang-orang yang berada di zaman khalaf di zaman belakangan tentu harus mengambil agama dari orang-orang terdahulu agar kebaikan pada agama seseorang itu senantiasa mengarah terbimbing Sebagaimana agama yang dibawa oleh para salaf, sebagaimana mereka jalani di dalam kehidupan mereka dan kebaikan agama seseorang di suatu zaman ketika mengikuti kebaikan agama di zaman salaf. Ia, ya. sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah taala yang terkenal beliau mengatakan la yasluhum akhiru hadhihi ummah illa bima salaha bihi awadaha aw salalahu rahimahullah Kata beliau la yasluh tidak akan benar tidak akan baik akhir dari umat ini Kecuali dengan apa-apa yang menjadi baik, awal generasi pertama umat ini. Ya. Dari kalimat Imam Malik, rahimahullah ta'ala ini menegaskan kepada kita bahwasanya kebaikan pada agama Islam akan terus terjaga. Di sepanjang zaman hingga tegaknya hari kiamat umat Islam di setiap zaman mengambil contoh dan kebaikan yang ada pada generasi pertama Islam. Yaitu generasi siapa? Nah, Dan sebaik-baik salah yang menjadi petunjuk bagi kita adalah Rasulullah s.a.w. Beliau adalah Nabi Rasul kaum muslimin yang diutus menerapkan kebenaran melalui wahyu Kemudian diajarkan kepada para sahabat. Mereka adalah generasi pertama yang langsung mengambil dari nisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah generasi salaf. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi adalah pemimpinnya pimpinan generasi salaf adalah Rasulullah Sallallahu Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam satu hadis yang diriwatkan oleh Bukhari dari Imam Muslim dari sahabiah istri beliau Aisyah radha wa ta'ala anha ketika suatu hari Fatimah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kisah yang agak panjang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada putrinya Fatimah kerana maut datangnya kata dari kita fatakillaha wasbiiri fa'inna fa'innahu nihmas kalafi ana laki fa'inna nihmas kalafu ana laki wahai Fatimah bertaqwallah kepada Allah. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan juga seorang ayah kepada putrinya. Bertakwalah kepadanya dan bersabarlah. Dan sesungguhnya kata Nabi kita, "Ni'mat salafu sebaik-baik salah ana laki." Saya adalah sebaik-baik salaf pendahulu laki untukmu, wahai Fafimah. Di sini terang, Nabi menyatakan dirinya sebagai generasi salaf. Yang menjadi petunjuk, pedoman, terbaik putrinya Fafimah. Radha wa ta'ala alha. Dan tentunya ini juga menjadi pedoman, petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya juga berlaku untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Bahwasanya beliau adalah ni'mat salaf lana ummah Muhammad Sallallahu Beliau adalah sebaik pendahulu generasi salaf, pimpinan salaf. Untuk kita panuti, untuk kita contoh, untuk kita meniti jalan beliau, mengenal sunnahnya, mengamalkannya, mendahulukannya, bersabar di atasnya. Banyumas, Rasulullah SAW, nih, masalah sebaik-baik salah yang terdahulu untuk kita ikuti. Jadi, kaum Muslimin, rahimahumullah yang mungkin baru mengenal kalimat salaf. Ini bukanlah suatu perkara yang baru dalam agama Islam. Kalimat salaf bukan kalimat yang baru muncul dari pikiran-pikiran belakangan. Tapi dia kalimat salaf muncul dari lisan. Rasul yang terbaik. Dari hamba yang paling mu'ya. Hamba yang paling bertakwa. Dan Nabi tidaklah berucap. Kecuali itu dalam wahyu yang diwahyukan. Berarti kalimat salaf adalah suatu kalimat yang dianggungkan, dimuyakan. Walaupun itu wakil hawa, in huwa illa wahyun yuhak. Tidakkan Nabi SAW berucap dari hawa nafsu. yang di ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Ya. Jadi salaf. Generasi terdahulu adalah generasi terbaik yang menjadi panutan, pedoman bagi seluruh kaum Muslimin di setiap zaman dan masa, di setiap tempat. Dia menapung kaum Muslimin berada, hendaklah mereka mengenal jalan yang para salaf. Ia ya, belajar tentang salaf, aqidah mereka, keyakinan mereka. Bagaimana ibadah mereka? Dan bagaimana muamalah mereka dengan masyarakat? Muamalah mereka dengan keluarga? Muamalah salaf, dengan pemerintah? Semua tertuliskan, terjaga dalam kitab-kitab para ulama sekarang Ulama terdahulu. Nah, kisah kita yang harusnya bersemangat untuk terus mempelajari. Aqidah Mu'amalah mereka Agama yang mereka Yakini, yang mereka jalani 6 nah, Ini kitab adalah salah satu Dari sekian kitab-kitab Nasihat Dari bimbingan Ulama Salaf 6 nah, Kita lihat Di wasiat yang pertama Syekh Abdul Razad Hafidahullah Ta'ala Memberikan judul pada asar perkataan ulama salaf yang pertama. Judulnya, wasiatun jami'ah. Wasiat yang mengumpulkan banyak kebaikan. Jami'ah yang mengumpulkan berbagai kebaikan yang termuat dalam satu kalimat wasiat dari ulama salaf. Beliau pertama kali membawakan wasiat dari sahabat generasi terbaik yang langsung duduk menimba ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu wasiat dari Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab R.A yang berkunya Abu Abdurrahman. Wasiatnya berawal dari permintaan seseorang. Ia meminta kepada beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhu untuk dituliskan wasiat berupa ilmu agama. Syekh Hazlullah, kata dia, kullihi. Kullihi, seluruhnya permintaan dia untuk dituliskan tentang seluruhnya bagaimana Orang-orang yang hidup di zaman sahabat, mereka ingin mengetahui perkara agama, dan mereka menuliskan keinginan mereka tersebut dalam pengetahuan, keinginan mengenal agama Islam kepada ulama yang hidup masa itu, yaitu Abdullah bin Umar, dan kita lihat yang dia inginkan agar dituliskan ilmu secara keseluruhan ini percintaan seseorang yang tidak main-main Akan mampu Tak seorang pun mampu untuk Menuliskan Atau mengajarkan Atau mengetahui Apalagi Mengamatkan seluruh ilmu Agar secara total Itu tidak mungkin Ya Makanya Jawaban Ibn Umar Fakataba ilaihi Makanya Umar Para ulama menulis jawaban surat tersebut, dibalas suratnya, dituliskan tentang yang diminta. Apa yang diminta ilmu agama secara keseluruhan? Kata Umar innal ilma kasir, ilmu agama kasir, apa yang kasir? solih banyak hmm? depan apa banyak mega seperti ini ya seperti ilmu bahasa banyak sekali jadi tidak mungkin tertuang dalam kalimat-kalimat yang harus ditulis yang tidak mungkin pula seseorang bisa memuasainya. Mengetahuinya sebuah itu tidak mungkin. Ini perkara yang dimaklumi. Sebagaimana terdapat peniputan hal tersebut dalam riwayat Bukhari Muslim. Ketika disebutkan kisah. Musa AS yang menunggu perjalanan bersama. Nabi Khidir alaihis salam ketiga di atas perahu Nabi Khidir memperbamakkan memisalkan ilmu yang diketahui oleh Nabi Khidir bersama ilmu yang diketahui oleh Nabi Musa alaihis salam perumpamannya di waktu itu tiba-tiba mendekati perahu ada seekor burung yang menukik ke laut, mengambil sesuatu di laut kemudian naik kembali terbang ke udara. Maka Nabi Khidir menyampaikan pesan. wahai Musa, sungguh ilmu saya digabung dengan ilmumu seperti apa yang diambil burung ini. Kemudian dia naik. Itulah ilmu yang kita miliki. Dibadikan dengan lautan yang luas ini yang tidak kita ketahui. Bersama kita sedangkan di sejarah. Yang tidak ada. Cacau ni. Alhamdulillah. Sedikit sekali. Dibadikan yang tidak diketahui. Pada lautan. Sama dengan lautan. Ketahui. Itu siapa? Nabi, apalagi kita, ya, apalagi manusia biasa. Nah, oleh karena itu disebutkan dari seorang penyair. Dalam dua telah pernah kita sebutkan di pelajaran kiat-kiat penuntut ilmu. Tapi ingat, dua maksudnya dia. dulu. Adik ingin saya kasih hadiah. Tentang luasnya ilmu agama yang datang mungkin diketahui seluruhnya. Saya senang, senang. Itu adalah saat di luar lawi katulhan in untuk memiliki segi Iya, kita berbudi. Ya, salam selalu Ya, semoga kita jadi ya, di lebih, hmm. yang ya, jalan yang dalamnya itu begitu luas, maka itu ya. yang kedua ya. ya. kalau begitu ambillah dari ilmu tersebut Jumlah yang paling baiknya dalam yang untuk kita beribadah kepada Allah untuk kita dunia dari belajar bagi yang punya yang terbaik di dalam ibadah ini kita dengarkan yang jomblo wuike, kaos, pelajari, yang tentang hasan, pernikahan, 6 yang wajwa wuike, yang hajjo, hukum, hajjo kampung ikan, berakhir, ini ihsan, hajro, pelajari, pelajari, Wahai hamba, Dari sebagai seorang ini yang ingin beliau -beli tuliskan kepada orang ini yang minta dituliskan ilmu agama. Kata beliau walakin akan tetapi akan tetapi karena tadi yang minta ilmu yang sangat banyak tidak bisa dituliskan. Akan tetapi ini setahun waktu Khafifal min min awalihim an Laziman Katakan Umar akan tadi Kalau engkau mampu, berjumpa kepada Allah di hari kiamat untuk meninggal dunia dalam keadaan kamu tidak mudah menumpahkan darah manusia wasiat pertama kalau kamu mampu meninggal dunia membawa amanah berjumpa kepada Allah dalam keadaan kamu tidak mudah menumpahkan darah manusia. Stuhah, perkara darah dinyatakan, ya, perkara darah, Dan ini perkara darah manusia. ini lebih-lebih. Ini perkara yang buat kita jaga, tidak boleh kita menumpahkan darah manusia, setetes pun tak tanpa kebenaran. Tidak nah, boleh kita alirkan darah manusia Tanpa hati Dengan satu duluan Ini perkara yang sangat Dijaga kehormatannya Di dalam agama Islam ya. Bahkan Sallallahu alaihi Wasallam Dalam hadis Bukhari Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Beliau bersabda Inna awwala ma Allah yang pertama kali Akan diputuskan perkara Sesama manusia di hari kiamat Di pengadilan yang teradil Pengadilan hari kiamat Yang paling pertama diputuskan perkara Antara sama manusia Adalah Apa? mana perkara darah manusia Itu yang pertama kali diputuskan Suatu kogol pertama kali akan disidang Antara manusia dengan manusia Maka diputuskan perkaranya pertama kali Tentang kogol dalam hal Apa? Darah Bukan harta Bukan harta Harta nanti Tadang pertama kali masalah darah ketika dia membulimi saudaranya dalam hal rumpahkan darah saudaranya. Ini pertama kali yang dihisap. Ya. Ini hisap. Tidak bertentangan dengan hadis Inna uqbalam yuhasadubihil aqdu min amalihi as-salat. Tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Sungguhnya yang pertama kali dihisap dari amalan khambah. Adalah, adalah Salat Nak bertentangan Kenapa nak bertentangan Apa sisi jawabannya Bagaimana mau kompromikan Ayah ya Antara semua manusia Dalam hal darah Antara semua manusia Hamba dengan Allah Dalam hal salat Santan -san ta nabi ajabta wa asabta as Jazakallah khairah Pondok Di ya, dalam hal antara manusia yang pertama kali adalah tentang darah, kovaliman terkait dengan darah, dan antar hubungan hamba dengan Allah sang pencipta tentang sholat pertama kali dihisap. Jadi tidak ada kontradiksi antara hadis-hadis tersebut. Om babutala alam. Di sini pertama kali wasiat yang dipesankan oleh Umar untuk orang ini yang minta ilmu yang sangat banyak tapi Ibnu Umar berpesan dengan pesan yang singkat. Tapi yang singkat ini luar biasa. Luar biasa penjagaannya agar dia menjadi orang-orang yang tidak mudah mengumpahkan darah manusia. Nah ini pesan, pesan-pesan yang terbaik ini yang tentu terambil, Ibn Umar tidak mungkin mengambil dari fikiran sendiri tidak mungkin dari rekayasa sendiri tidak mungkin dari kantong ribadi sendiri lantas dia berikan ilmu ini kepada orang ini, tidak tapi ilmu terambil dari mana? dari hadis-hadis yang beliau telah pahami, yang beliau telah duduk menimba kepada gurunya yang Rasulullah SAW bukankah Nabi SAW pernah mengatakan inna nima akun wa awalan kaulum wa a'ran kaulum syarat aladin kahurmani umi kumhada di malakum hada di syam kumhada atau kamu kalau saya sudah sudah sungguhnya darah darah kalian dan harta harta kalian dan kehormatan kehormatan kalian Haram alaikum. Haram Kalian ambil, kalian tumpahkan darah manusia, kalian hina kehormatan manusia. Haram di antara kalian. Ini pesan Nabi kepada umatnya. Diharamkan perkara ini. Darahnya, hartanya kehormatan ke arah satu yang yang terjama di tengah kemurusnya. Dan kehormatan, kemuliaan Harta, darah, dan kehormatan antar sama kaum muslimin sebanding dengan kehormatan kemuliaan apa? Hah? kata Nabi. Seperti kehormatan hari ini, hari apa itu waktu itu? Hari apa? Nah ini kemuliaan, kehormatan hari apa ya? Asmala Kemudian, sebanding lagi dapat Fi syahri hatta. Sebanding dengan kehormatan Bulan ini, bulan akhir Zulhijjah Zulhijjah termasuk Bulan-bulan yang dihormati Arba'atul Empat bulan yang Yang dihormati Terdapat kemuliaan di dalamnya Termasuk bulan Zulhijjah Dan Sama punya Dibandingkan dengan kehormatan di negeri kalian ini. Negeri apa? Negeri apa yang Nabi Maksud waktu itu? Tanah suci. Tanah suci yang tanah terjadi kehormatan. Jadi kehormatan darah-darah kaum muslimi, harta-harta mereka dan kehormatan-kehormatan kehormatan mereka itu sama nilainya kehormatannya dan kehormatan hari Arab, kehormatan bulan suhidjah, dan kehormatan tanah suci haram. Maka pantaskah kita bergampang-gampangan menumpahkan darah manusia sementara itu suatu yang diaktifkan dalam agama. Pantaskah kita mengambil harta-harta manusia, mencurinya, merampasnya, Mas sobis-sobis menipunya, mak begad. Pantas menghina, manusia, mencela, merendahkan, menghina, membuli, termasuk dilanggar kehormatan saudara kita, sama Karena Nabi telah samakan kehormatan kehormatan kaum muslimin pada darahnya, pada hartanya. Para kehormatannya, sama dengan kehormatan tanah suci, berhidmat, hari Arafah. Melanggarnya sungguh perbuatan yang dia telah menghinakan tanah suci, menghinakan suci menghinakan berhidmat, hari Arafah. Ya kan? Makanya ini adalah perkara pertama yang disinggung oleh Ibu Ma. Untuk kalian, itu tidak mudah menumpahkan darah kaum muslim kemudian pesan yang kedua dari Umar, kepada orang ini dan hendaklah engkau jika mampu menghadap kepada Allah engkau meninggal dunia membawa amalan kami saldakni min amwalihim engkau tidak membutuhkan yeah. tidak berkenyang-kenyang dengan pemberian dari harta-harta manusia, ya. tidak ratus dari pemberian manusia kepadanya. Dia tidak merasa terus ingin dipuaskan, terus ingin diberikan kenyamanan, perutnya terus kenyang pemberi pemberian harta, harta manusia. Jangan, tapi hendaklah engkau menjadi kami salbapan kamis ingat tentang burung yang keluar mencari rezekinya makanannya dalam hadis Umar al Khattab tentang hadis tawakal lawa indakum tawakkaluna ala Allah haqqo tawakkuli la razaqakum kama y razaqu ta'lamu fi ma wa taruhu bi seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar bertawakal, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang keluar dari sangkarnya dari rumahnya dalam keadaan apa? Tanbu khimsa. In dalam keadaan perutnya khimsa. kosong, Ini sini artinya khimsa. Khurup yang kosong. Artinya jadilah kamu seorang muslim yang berupi itu tidak kenyang, tidak merasa kenyang dari pemberian harta manusia jangan terus meminta-meminta untuk diberikan dari harta-harta manusia nah, tapi yang menjadi pesannya menjadi orang-orang yang kenaan, ah. orang-orang yang apa? Ko? kona'ah ia merasa cukup dengan pemberian rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pesan yang kedua. Jadi yang pertama terkait dengan apa? Darah. Yang kedua terkait dengan harta manusia. Ya, jangan kamu ingin terus merasa diberikan agar peruhi kenyang dari harta-harta manusia. Yang terkait dengan harta. Kemudian... Yang ketiga, keperluan lisan, keperluan lisan, keperluan lisan, keperluan lisan, keperluan hari kiamat Engkau membawa amalan Lisanmu kamu jaga lisan, kamu jaga keperluan Lisanmu kamu Kehormatan dari merendahkan kehormatan lisan, manusia. lisan, jangan lisan, Ya. Untuk merendahkan, menghina, mencela dijaga nisan ini. Ini pesan-pesan Allah Taala terkumpul dari nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Inna di ma aku wa walakum wa Semua harta harta kalian, darah darah kalian, kemudian kehormatan kalian, haram antar sama kalian. Ternyata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut itu dipahabilin Umar, dikumpul dengan nasihat ini kepada orang ini yang minta nasihat perkara darah, jangan kamu mudah menumpahkan darah, perkara harta jangan merasa butuh terus dengan harta-harta manusia lupai purku kenyal dengan harta-harta mereka benar perkara kehormatan, jagai sanggung dari meredahkan kehormatan manusia ini semua pesan dari Ibn Umar, tentu terambil dari dari Rasulullah SAW Dari ilmu yang ta'ala beliau Pahami Kemudian yang terakhir Yang keempat Yang penting juga Wasiat Jamiah Betul-betul jamiah ini Betul-betul wasiat Yang mengumpulkan kebaikan Jamiah Yang keempat hendaklah kelahungan berjumpa Menghadap kepada Allah Kau kau meninggal dunia Laziman amri jamaah muslim. Hongkong malazini perkara jamaah kaum muslimin. Malazini konsisten bersat kesatuan jamaah kaum muslimin. Nah, ini menerangkan tentang pentingnya kita pak jamaah. untuk malazimi Terus menetapi jamaah kaum muslimin bersama kaum muslimin dalam persatuan umat Islam. Dan dilarang kita Pak tafaruk berpecah-pecah, bergolong-golongan, berpartai-partai, berhizib-hizib. Itu terarah, tercelah dalam negara Islam. Tapi kita diperintahkan bahwa bersatu dalam jamaah kaum muslimin di atas kebenaran, mana pertama. Dan bersatu di atas jamaah kaum muslimin dengan pemimpin yang sah. Pemimpin kaum muslim yang sah di negara di negeri tersebut. Itu kita harus bersatu bersama kaum muslimin yang dibawa oleh pemimpinan seorang kepala negara. Atau raja, atau ke di negeri kaum muslimin. Kita harus bersama mereka. Kalau Indonesia, presiden kita siapa? Hah? Siapa? Siapa? Harus ah, kamu? Joko Widodo, Bapak Joko Widodo, itu pimpin kita kaum muslimin. Maka kita harus bersama kaum muslimin di bawah pimpinan negara yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Ya, kan? Nah, ini panjang pembahasannya tentang perkara jamaah. InsyaAllah kita akan bahas lebih luas di pertemuan selanjutnya. Allah ta'ala alam, laktahayu qadar, uswakfandik, asyadanda, inahidahantah. استاذ فاطمه السلام عليكم